Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Robis Rohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uhdata Milisani Yap Qaul Qauli. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu di pelatihan bulanan kita yang kali ini kita laksanakan di tanggal 12 Agustus 2022 sebenarnya ada banyak sekali agenda yang ingin disampaikan di pertemuan pelatihan bulan Agustus ini karena di bulan Agustus ini juga ada sistem sistem penggajian yang baru dan ternyata masih banyak teman-teman yang belum paham sehingga perlu di berjelas lagi disampaikan lagi di pelatihan kita pada bulan Agustus ini. Nah selain itu di bulan Agustus ini juga banyak akun-akun yang terdeteksi mulai lagi memposting video-video yang kualitas rendah, diantaranya yang repost dan yang memposting berita-berita hoax atau berita-berita yang belum jelas. Sumbernya, nah, ini cukup mengkhawatirkan karena di saat snack video mulai memperketat kualitas konten, justru ada banyak akun yang mulai uh, membuat video-video yang kurang kualitasnya. Nah, jangan sampai nanti uh, kena gitu karena dari akun-akun yang terminate terminate itu artinya yang diputus kontraknya bulan lalu itu rata-rata tanpa pemberitahuan. Jadi pada saat ada postingan yang dianggap melanggar itu langsung di terminate atau langsung di cut. Jadi kawan-kawan nanti jangan jangan setelah terminate baru komplain gitu maksudnya. Nah, untuk akun-akun yang uh, memposting berita hoaks kita sebenarnya memberikan peringatan itu bukan hanya karena nanti videonya tidak mendapatkan bayaran, tapi juga memperingatkan kawan-kawan agar jangan sampai berurusan dengan masalah hukum. ya. Karena kalau urusan berita hoax itu, urusannya dengan hukum. Sempat misalnya yang diberitakan itu komplain, kemudian mengajukan gugatan bahwa dia tidak pernah menyatakan hal yang seperti kita beritakan, itu kita bisa masuk penjara karena ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kawan-kawan semua. Karena akun kawan-kawan itu adalah media milik kawan-kawan. Jadi pada saat kawan-kawan eh, memposting berita yang salah, berita hoax, berita yang dianggap eh, mencemarkan nama orang, dan sebagainya, maka kawan-kawan sendiri nanti yang akan bertanggung jawab untuk eh, masalah akun tersebut. Jadi kita bukan bukan hanya cerewet dalam hal eh, hubungan dengan snack video, bukan bukan cuman itu, tapi juga cerewet agar kawan-kawan terhindar dari hal-hal eh, yang berbau hukum. Ya, itu akun dilata itu sudah sudah salah satu contoh yang diciduk oleh polisi ya. Nah, eh, Sebetulnya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sebetulnya kawan-kawan cukup patuhi saja aturan yang sudah dibuat oleh snack video. Artinya karena ini adalah snack video, artinya videonya itu video yang fine-fine aja, yang fun aja gitu, yang yang bersenang-senang aja videonya, nggak usah video-video yang politik-politikan, yang menge mempertentangkan pendapat si A dengan si B atau misalnya eh, yang kontroversial gitu nggak usah. Nah memang ada ada eh, ada semacam semacam pertentangan antara membuat video yang berkualitas dengan video yang viral. Nah ada kalanya kawan-kawan yang eh, bersusah payah membuat video berkualitas ternyata tidak viral, tapi pada saat ada akun lain yang membuat video hanya memposting ulang ternyata viral gitu. Nah, tapi kawan-kawan mohon jangan sampai patah semangat hanya gara-gara itu ya. Tetap pertahankan kualitas. Nah, yang juga banyak terpantau di minggu-minggu terakhir adalah banyak akun yang hanya memposting ulang tayangan di televisi. Nah, kalau dugaan saya ini karena dia mengejar jumlah postingan ya, ini dugaan saya dia mengejar jumlah postingan akhirnya ambil cuplik posting hanya menutup logo stasiun TV-nya. Nah itu kalau kawan-kawan hanya menutup logo stasiun TV itu nggak ada gunanya karena apa? Karena masing-masing televisi itu mereka mempunyai uh, ciri khas tertentu. Yang oleh kawan-kawan yang bekerja di media itu tentu tahu dia ciri khasnya itu. Misalnya logonya, warnanya, dan sebagainya. Misalnya pada saat kawan-kawan memposting cuplikan tayangan dari Kompas TV, hanya menutup logo, kalau tulisan CG, jadi tulisan tulisan yang muncul di layar itu namanya CG. Kalau cg masih ada, itu pasti pasti ketahuan itu diambil dari TV mana. Karena berbeda itu font dan warna di Kompas TV dan di CNN. Nah, di Aurora ini kita punya anggota yang lengkap dari hampir semua media nasional. Kita semuanya ada dari Kompas TV, ada dari CNN, ada dari TV One, ada semuanya ada. Jadi, kawan-kawan, kalau mengambil dari cuplikan TV pasti ketahuan gitu ya. Nah, tolong pelajari lagi bagaimana caranya membuat cuplikan cuplikan itu bisa ditayangkan di snack video kan dulu sudah pernah kita pelajari itu misalnya dengan memotong memotong memotong tengahnya memotong tengahnya buang logo buang logo kiri kanan buang logo bawah potong tengah kemudian masukkan ke aplikasi edit dan bagian bawahnya isi isi dengan template gampang sebenarnya daripada hanya mem posting ulang ya. Nah, yang juga banyak yang posting ulang itu adalah video-video yang berisi pernyataan atau wawancara. Dia dia posting ulang dari awal sampai akhir atau cuplikan-cuplikan podcast dari YouTube. Dia cuma potong, potong cuplikan yang paling bagus, tayangin. Nah, itulah nah, yang menarik nah, nah, ya. Nah. Untuk besok Jadi, pada besok. saat videonya itu sama dari Maka awal ke akhir Mungkin. dan juga e, sama, Mungkin. nah Mungkin. itu disebut dengan repost. Ya. Tolong, di, tolong dipelajari lagi, kira-kira video Mungkin. yang seperti apa yang disebut repost dan video yang seperti apa yang tidak disebut repost bisa dimatikan audionya dek Pepa Santiago Pepa Santiago long mute. Oke nah eh kawan-kawan juga masih banyak yang tidak mengerti tentang e, sistem yang baru banyak yang bertanya kok 50 dolarnya belum muncul di gaji gitu nah uh, saya rasa dari awal sudah jelas bahwa yang yang dimaksud dengan syarat 3 viral di bulan juli itu adalah syarat untuk mendapatkan basic fee di bulan agustus ya bukan syarat untuk gaji bulan bulan, bulan juli Nah, kemarin itu masih banyak yang salah paham lama. Itu mengininya berdiskusi, japri japrian tuh karena uh, uh, gaji yang keluar sekarang mereka anggap gaji Agustus. Gitu, iya, Pak. Saya tahu bahwa itu untuk gaji Agustus, tapi saya sudah cek gaji Agustus. Tidak ada, katanya juga lah gaji Agustus belum keluar. Gaji Agustus itu kita posting dulu satu bulan ini, baru nanti keluar di bulan September. Gitu, masa sudah hampir satu tahun ikut, masa belum mengerti yang seperti itu. Gitu ya, tolong dipahami lagi ya, yang hal-hal sepele yang seperti itu. Jadi, gaji Agustus itu yang dimaksud dengan gaji Agustus adalah perolehan viral kita yang kita dapatkan selama bulan Agustus. Nah itu nanti gajinya itu diterima di bulan September gitu. Nah malah ada yang nanya lagi, kok begitu katanya? Kok Agustus terimanya September katanya? Baik lagi ke nol itu namanya. Artinya kita kerja di bulan Agustus, nanti dibayarnya September gitu. Nanya lagi, kenapa nggak langsung? Katanya, waduh udah berat itu. Dia mungkin mau kayak, di apa namanya yang di hadis-hadis itu bayarlah upah ini sebelum kre, sebelumnya kering gitu kalau yang dia ini pikirin. Kalau kita kan mesti dihitung lagi, Pak. Jadi kalau bulan ini sampai tanggal 31, berarti postingan tanggal 31 itu masih ditunggu 7 hari agar dia ikut dimasukkan di rekap gaji. Ya, makanya Anda jeda ditunggu 7 hari sampai tanggal 6, baru kemudian tanggal 7 diproses, tanggal 8, keluarlah rekap gaji. Nah, tanggal 8 di bulan berikutnya. Nanti ada waktu untuk feedback atau untuk banding, setelah itu akan keluar fix fik gaji. Baru gajian di tanggal 25. Nah, nanya lagi kok, lama sekali gajiannya? Katanya memang begitu dari dulu. ya memang seperti itu dari dulu. Saya rasa itu enggak usah ditanya lagi itu yang gitu. Dasar sekali soalnya. Menghabiskan waktu gitu. Ya. Jadi peraturan baru itu berlaku untuk gaji bulan Agustus. Nah, itu yang yang enggak paham-paham itu. Iya, Pak, gaji bulan Agustus, tapi sudah saya cek nggak ada, katanya juga. Kita belum gajian bulan Agustus, ya. Yang kita terima kemarin itu gaji bulan Juli. Masa itu aja nggak ngerti gitu. Ya gaji Agustus itu nanti di bulan September gitu, oke okay ya. Saya rasa pahamlah semua soal itu ya. Jadi untuk ke depan peraturan yang baru adalah minimal memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya untuk mendapatkan basic fee 50 puluh dolar di bulan berikutnya. Jadi kawan-kawan bulan ini bulan Agustus ini yang menerima basic fee 50 puluh dolar adalah yang memiliki tiga viral di bulan Juli. Nah, bagaimana dengan bulan September? Di bulan September akan berlaku lagi minimal tiga viral di bulan sebelumnya, berarti di bulan Agustus. gitu. Jadi, kalau ingin mendapatkan basic V50 dolar di bulan September, berarti kawan-kawan harus punya minimal tiga video viral di bulan Agustus. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih amal, untuk lebih aman, usahakan tiap bulan ada tiga video viral agar tiap bulan selalu menerima 50 dolar gitu ya. Nah, kalau masih ada yang belum mengerti boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, di eh, di bulan eh, Agustus ini kita juga mendapatkan kabar duka ya kawan-kawan semua ini eh, kabar duka yang sangat yang sangat mengejutkan buat Aurora karena teman kita eh, Yusni Mirat Ode atau Ladur sudah mendahului kita pada tanggal 8 Agustus yang lalu nah kawan-kawan kalau masih ingat kawan kita Ladur ini pemilik akun Beritasi. Itu kalau kawan-kawan ingat di pelatihan terakhir kita, bulan lalu itu masih hadir beliau. Bahkan di deklarasi akun kita yang kita lakukan tanggal 7 Juli, dia juga masih hadir. nah Bahkan kalau kawan-kawan ingat lagi, di tahun lalu, di akhir tahun, kawan-kawan yang hadir setiap pelatihan pasti ingat bahwa Kawan kita ini dulu pernah menjadi pemateri di pelatihan bulanan kita. Waktu itu dia membawakan materi tentang editing video. Kalau masih kalau masih ada yang ingat. tuh Jadi ada pelatihan bulanan yang pematerinya adalah teman kita Ladur yang pemilik akun beritasi. Nah, ternyata tidak lama setelah pelatihan bulan lalu atau setelah deklarasi akun juga, ternyata teman kita sakit dan kemudian meninggalkan kita semua. Maka untuk menghormati serta mengingat kembali mengingat kembali tentang kebersamaan teman kita Bersama keluarga besar Aurora, maka hari ini pelatihan bulanan Aurora kali ini juga akan kita dedikasikan untuk menghormati beliau Maka kita saksikan dulu video yang berikut ini. Anda terlihat ya videonya? Terlihat Bang, terlihat. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Musiknya enggak keluar Bang. đâu giúp nhà rồi đó đá bằng. Dan untuk eh, menghormati almarhum rekan kita, Yusni Mirat Laude alias Ladur, pemilik akun beritasi yang sudah mendahului kita, maka mari kita menghenikat cipta serta berdoa mengirimkan al-fatihah untuk almarhum. Bagi kawan-kawan yang muslim, boleh membacakan al-fatihah untuk almarhum. Bagi kawan-kawan yang lain, bisa eh, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kira masing-masing, mari kita berdoa kepada almarhum agar amal ibadah beliau diterima di sisinya, mengheningkan cipta dimulai, mengheningkan cipta selesai. Nah buat teman-teman sebagai informasi eh, teman kita Ladur ini termasuk salah satu pengisi formulir pertama di eh, Agensi Aurora ya. Dia pengisi formulir pertama namun di awal-awal itu belum belum berani eh, video screening karena masih lihat-lihat kawan-kawan yang lain dulu. Nah, akhirnya setelah beberapa teman-teman eh, editor di Berita satu mulai, mulai ikut, mulai ikut, mulai ikut, akhirnya dia pun bergabung uh, dengan nama akun Beritasi. Nah, saya cek, saya cek uh, di akun Snack videonya, dia itu masih memposting video uh, tepat sehari sebelum beliau sakit. Jadi tanggal tanggal 7 atau tanggal 9 itu ternyata udah uh, sakit beliau. Jadi kita kita terakhir kali zoom itu zoom yang deklarasi akun tanggal 7 Juli, kemudian uh, sehari kemudian tanggal 8 kita ada pelatihan uh, Aurora bulan Juli. Jadi di, di di pelatihan Aurora bulan Juli pun masih ada beliau. Nah, ternyata sakitnya sudah mulai hari itu sampai kemudian 16 hari sakit kemudian uh, menghembuskan napas terakhir di tanggal 8 Agustus 2022. Nah, saya saya juga sangat terkejut karena Informasi tersebut eh, saya terima pada saat lagi di luar kota, lagi di Padang waktu itu ya, karena ada eh, keponakan yang nikah. Nah, itu juga sangat mengejutkan bagi kita karena kita sama-sama membangun eh, keluarga besar Aurora ini. Bahkan di, di eh, setiap kali ada pertemuan of air, pertemuan of air Aurora. Teman kita ini selalu datang, misalnya waktu buka bersama, kemudian halal bihalal, aurora news juga selalu datang, selalu memberikan support. Nah, eh, semoga teman kita, ladur ini, eh, tenang di sisinya, ya. Artinya, eh, apa yang, apa yang uh, terjadi pada saudara Ladur tentu sudah yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala terhadap uh, beliau. Jadi kita uh, tinggal mendoakan agar beliau diterima di tempat yang terbaik di sisinya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pelatihan kita. Sebentar. Uh, nah. Nanti ada door prize, ya. Linknya nanti dibagikan. Nanti ada di tas kuliah. Nah, seperti janji tadi, di pelatihan kali ini kita akan fokus tentang bagaimana. bagaimana bagaimana membuat video viral Kenapa karena mulai bulan Agustus ini sistem-sistem penggajian di snack video itu sudah berdasarkan jumlah viral ya yang pertama harus ada minimal tiga viral dalam sebulan untuk menerima basic di bulan berikutnya kemudian Kemudian seluruh seluruh video viral akan dibayar tanpa ada maksimal lagi. Kalau dulu kan ada hanya maksimal, hanya maksimal 15 video sebulan yang dibayar. Tetapi mulai Agustus ini seluruh video yang viral akan dibayar. Nah meskipun di, di, pusat, kre, di pusat kreator ada laporan teman-teman yang uh, jumlah viralnya lebih dari 15. Yang masuk ke pusat kreator hanya 15. Nah, kita sudah sampaikan itu ke snack video. Mudah-mudahan akan direvisi dalam waktu dekat karena eh, tampilan pusat kreator juga masih tampilan lama. Karena misalnya untuk view yang 70.000 itu belum ada di situ. Artinya memang belum direvisi. Tapi kawan-kawan nggak -kawan perlu khawatir karena semuanya pasti tercatat. Kalaupun nanti misalnya direkap gaji Agustus eh, ada kesalahan itu nanti akan diberikan waktu untuk feedback. Jadi kawan-kawan yang viralnya sudah lebih dari 15 itu itu boleh siap-siap setiap hari simpan, simpan screenshot, simpan ininya, simpan link link videonya dan sebagainya untuk persiapan jika nanti ternyata di uh, rekap bulan Agustus ternyata ada yang kurang dan sebagainya. Oke, di Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Ya, kalau akun yang belum tiga bulan, dia masih pakai sistem lama, ya. Akun yang belum tiga bulan, dia masih pakai sistem lama. Sistem lama itu artinya dia tidak perlu tiga viral di bulan sebelumnya. Jadi dia itu mau ada viral mau tidak, dia pasti dapat 50 dolar, ya. Tapi untuk untuk e, hitungan viralnya itu sama dengan yang lain, hanya penentu basic fee-nya yang berbeda, ya. Hitungan dolarnya mulai dari 10k, segala macam sama, sama semua. Yang membedakan hanya dia otomatis dapat 50k, ya. Jadi tidak tidak ada syarat harus tiga viral dalam bulan sebelumnya. Itu untuk akun yang sebelum 1 sampai tiga bulan. Untuk akun yang 4 bulan lebih, 4 bulan lebih itu artinya di tanggal 1 dia sudah 4 bulan lebih. Nah itu dia wajib memiliki 3 video viral di bulan Juli untuk mendapatkan basic fee di bulan Agustus. Tapi kok belum dapat katanya gitu. Memang belum gajian Pak bulan Agustus. Nanti gajiannya, sabar. Yang sekarang itu gaji bulan Juli itu nah itu hebatnya kita gaji bulan Juli belum belum habis ini udah moga lagi Agustus jadi yang diterima kemarin itu itu itu Juli Pak Ibu-ibu Bapak-bapak semuanya itu rekap gaji bulan Juli yang nanti diterima di akhir Agustus ya saya rasa itu sudah paham lah semua tapi masih ada yang paham ternyata kok satu bulan baru gajian katanya gitu. memang begitu aturannya dari awal memang sudah begitu masa baru sekarang sadarnya. Jadi kita kerja dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Nah, kita kerja dulu tuh di bulan Agustus atau di bulan Juli. Nah, nanti dihitungnya di tanggal 7 karena kan postingan hari terakhir itu masih ditunggu 7 hari. Nah, baru ada rekap. Nah, rekap keluar kita diberi waktu 2 hari untuk komplain. Nah, setelah, setelah itu seminggu kemudian keluarlah fix. Nah, setelah fix keluar baru lah masuk ke bagian keuangan di snack. Nah, baru tanggal-tanggal 28 atau di akhir-akhir bulan barulah kita terima. Memang seperti itu ininya. Jalan, jalan ceritanya atau memang seperti itu sistemnya. Jangan dikomplain lagi kalau kalau masalah itu. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja, gak usah dikomplain lagi. Uh, gimana kalau gaji bulan Juli di bulan Juli nggak bakal bisa? Ya gimana caranya gaji bulan Juli dibayar Juli kan postingan tanggal 31 masih dihitung 7 hari pasti di bulan Agustus nanti baru keluar rekapnya gitu nggak nggak bakal bisa ya terus ada lagi gimana kalau dibikin kayak kayak uh, kayak, kayak snack together katanya begitu begitu tujuh hari apa langsung langsung cair nah itu itu maunya kita lagi itu nggak kita nggak bisa, nggak bisa paksakan itu ke ke sedek video. Kita tinggal ngikutin aja bagaimana sistemnya, ya. Tinggal dijalankan. Nah, lebih, lebih baik waktu untuk berpikir yang seperti itu dipakai untuk memposting aja. Kalau menurut saya, ya, nggak usah lah dipikirin kenapa gajiannya akhir bulan, kenapa satu bulan baru gajian, segala macam. nggak usah dipikirin itu, dijalani aja. Nah, tinggal fokus ke bagaimana. Cara membuat video kita viral, ya, bagaimana mencari topik-topik yang kira-kira bisa membuat video kita viral. Bagaimana caranya agar bulan ini minimal ada tiga viral, agar di bulan depan kita menerima basic fee 50 dolar? Nah, saya rasa lebih lebih bagus eh, waktu, waktu itu dipakai buat itu gitu daripada kita sibuk membahas kenapa. Gajiannya akhir bulan, kenapa kenapa belum masuk ke rekap gaji? Padahal saya sudah tiga viral bulan lalu, katanya. Memang kalau bulan lalu sudah tiga viral, berarti bapak ibu sudah memiliki 50 puluh dolar di tangan. Nah, tapi kok belum muncul di rekap gaji, katanya. Memang belum muncul, karena rekap gajinya nanti di bulan September. Lah kan kemarin sudah ada rekap, udah. Itu rekap bulan Juli, ya. Rekap yang di rekap yang dibagikan tanggal 8 atau tanggal 9 yang lalu itu adalah rekap gaji bulan Juli. Rekap gaji bulan Agustus itu nanti di bulan September. Saya rasa itu sudah setahun <tuh> kita melaksanakan yang seperti itu tiap bulan. Ya. Nah, eh eh mana? Udah, ini saya, ini saya, ini. Lagi ya. uh, saya bacakan dulu, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ini. Uh, Baling Ibu. Ibu ya, oke. Okay, ya, belum. Mimi Nah yang akun semula kreator masih dihitung satu pira oh iya itu sudah, itu sudah kita sampaikan ke tim suneck lagi dicek ya ditunggu aja. Kalaupun nanti misalnya kurang eh, apa namanya direkap bulan Agustus nanti salah itu nanti bisa nanti kita ajukan feedback. Untuk video 17-an, awalnya hashtag cuma dua dan belakangan keluar pengumuman lagi, hashtag nambah banyak. Oke, momen buat bingung. Kalau bingung, nggak usah ikut aja, Pak. Kalau bingung, nggak usah ikut aja, itu kan tidak wajib. Ya. Kalau misalnya event 17-an itu bikin bingung, karena banyak hashtag, nggak usah ikut. Ya. Kalau masih bingung, ya pegangan, cari kayu atau cari apa di buat pegangan Terus, kenapa video viral tidak lulus kalau masalah tidak lulus itu banyak penyebabnya nanti Bapak coba ke CM nya konsultasi dengan CM nya kira-kira kenapa tidak lolos atau sudah ada layanan email yang diberikan kepada seluruh akun untuk feedback ya sudah ada itu layanan email bisa bisa feedback lewat email. Panduannya sudah ada apa saja yang harus dicantumkan di situ sudah ada. Jadi kalau kalau misalnya ada videonya tidak lolos, bisa tanya ke CM-nya, kan sudah ada grup CM masing-masing. Nah, tanya ke CM-nya. Kita punya enam orang CM. Masing-masing CM itu membawahi 150 akun. Jadi kawan-kawan ini sudah punya CM masing-masing. Kalau belum tahu siapa CM-nya, coba cek lagi di grup telegram pengumuman sudah ada di situ tuh daftar nama akun dan nama cm-nya siapa tanya ke cm-nya fungsi cm itu seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ya nah kalau cm nggak bisa juga jawab nanti ajukan feedback lewat email email itu sudah ada disediakan khusus untuk para akun email di situ tapi sesuai dengan panduan jadi ada panduannya di situ misalnya Uwidnya dulu, cantumkan uwid, cantumkan link videonya, cantumkan masalahnya apa gitu. Sudah ada di situ panduannya, tahap-tahapannya. Jangan, jangan kayak orang nanya apa Pak, kenapa virusnya nggak lolos? Jangan, jangan gitu. Tapi di situ sudah ada panduannya. Satu, cantumkan uwid. Dua, cantumkan ini. Tiga, tiga, masalah gitu ada. Coba cek di grup Telegram. Kalau belum masuk grup Telegram, minta GCM-nya, link untuk uh, masuk ke grup Telegram, ya. Berikutnya pertanyaan syarat basic fee 50 dolar selain 3 video viral apakah tetap harus aktif day? Iya. Yang yang yang 3 yang 3 viral itu itu syarat syarat wajibnya. Nah, aktif day itu masih. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus sudah berhak mendapatkan 50 dolar tapi aktif day-nya kurang dari 15 itu nanti tetap 0 ininya ya. Jadi ada dua tahapan. Untuk mendapatkan 50 dolar basic fee wajib memiliki 3 video viral. Nah, itu di tanggal 1 itu di tanggal 1 Agustus. Nah, kita sudah punya tabungan belum 50 dolar. Nah, kalau kalau punya 3 viral di bulan Juli berarti kita sudah punya nih. Nah, untuk mendapatkan yang 50 dolar ini syaratnya 15 aktif day. Nah, lima active day itu untuk peraturan yang baru dia hanya lima belas active day, tidak ada lagi aturan tiga hari per minggu serta aturan tujuh hari berturut turut. Kalau dulu kan ada dua syarat lainnya. Yang pertama minimal tiga hari dalam seminggu, jadi bukan tiga hari berturut turut ya salah itu. Minimal tiga hari dalam seminggu dan punya aktif day 7 hari berturut-turut. Itu yang sistem lama. Nah, itu juga sampai sampai hari ini masih banyak yang belum paham itu. Kok saya dipotongnya basic P katanya gitu. Padahal statusnya false. Jadi kalau coba coba coba lihat di rekap gaji yang paling ujung itu ada dua di situ. Yang aktif d minimal 3 dalam seminggu yang sama yang aktif d 7 hari berturut-turut. Kalau salah satunya tertulis false, false, false, berarti akan kena potong gitu. Sampai kemarin masih ada yang japri itu, kok kena potong ya katanya gitu. Jadi kalau di sistem lama itu ada ada 3, minimal 15 aktif di dalam sebulan, kemudian minimal 3 dalam seminggu, dihitung dari Senin sampai Minggu, kemudian wajib ada sekali, wajib ada satu kali yang 7 hari berturut-turut tanpa putus. Nah, itu kalau sistem lama. Nah, di sistem yang baru cukup 15 aktif per bulan. Tidak ada lagi syarat 3 dalam seminggu serta 7 hari berturut-turut berturut-turut tidak ada lagi, ya. Nah, berikutnya pertanyaan snack together tidak dikerjakan boleh tidak? Snack together itu bonus buat kawan-kawan. Itu sifatnya event. Itu bonus hanya ke akun-akun terpilih. Kalau tidak dikerjakan, ya silahkan. Tapi biasanya, jika ada event lagi, tidak akan diikutkan lagi, gitu ya. Namanya event tuh sunat, dia dikerjakan eh, boleh, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kalau dikerjakan, dapat, dapat bonus, gitu ya. Nah, kalau dikerjakan kan ada bonusnya itu kalau yang snack together sekarang kan beda dia kalau snack together sekarang mau pilih yang dua dolar atau satu dolar gitu kan kalau yang dua dolar jika mendapatkan 10k dalam seminggu berarti langsung dapat dua dolar kalau yang satu dolar jika mendapatkan 1k dia dapat satu dolar nanti gitu kalau yang snack together yang baru mau mau ikut silahkan mau tidak silahkan tapi kalau saran saya yang wajib dulu kerjakan yang buat aktif day dulu kerjakan karena video snack together tidak dihitung aktif day ya. Berikutnya ada pengaruh ke akun tidak kalau tidak ikut pengaruhnya tidak akan diikutkan lagi kalau ada event lain ya karena apa karena kemarin udah diikutkan tuh di snack together dia nggak mau nah, berarti kalau ada event lain gak usah diikutkan deh gitu biasanya tuh nggak ada gunanya diikutkan dia juga nggak mau gitu tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, kecuali nah. nanti ada event wajib nah nanti ada kalanya tuh ada ada event wajib ya <tik> oke lanjut dari Mantagis dari TV Mantagisme ya saya bacakan salah satu video saya tidak lolos saya tidak tahu sebabnya video itu merupakan rangkaian video bersambung video lolos satu tidak kalau sebabnya karena telanjang dada malah batasan ini pukul rata saja sebab tradisi masyarakat oh uh. snack video tidak tidak ini apa namanya itu Uh, dia nggak akan lihat itu mau mentawai mau mau apa mau apa dia nggak lihat itu yang dia lihat itu videonya gitu. Jadi kalau misalnya itu visual masyarakat mentawai telanjang dada terus videonya di terus videonya di terus videonya nggak lolos ya karena telanjang dada dia nggak bakal lihat itu apakah itu karena orang mentawai apakah karena orang Dayak gitu nggak nggak bakal lihat nah kalau merasa tidak ada yang dilanggar di situ ajukan feedback lewat email emailnya sudah disediakan coba baca lagi grup pengumuman atau nanti saya kirim lagi nanti yang baru ya Nah di sini nanti Jelaskan itu adalah eh, adat atau apa gitu tapi kalau kalau menurut saya selama itu telanjang dada ya bakal bakal tidak lolos mau itu karena dia orang mentawai mau karena dia orang bule misalnya bisa pakai-pakai bikini di pantai segala macam-macam snack video itu tidak tidak tidak uh, melihat itunya dia enggak mau tahu itu mau itu adat mau itu apa dia dia enggak mau tahu bahkan untuk untuk ukuran telanjang dada pun dia enggak mau tahu mau itu perempuan mau itu laki-laki gitu. bahkan kalau misalnya visual rokok mau Jokowi pun yang rokok itu tetap akan ditolak oleh oleh sistemnya snack video bukan karena bukan karena dia so soan misalnya apa mentang-mentang ini ini orang Mentawai masa enggak dibolehkan padahal kalau orang Mentawai kan pasti telanjang dada gitu. Ya kita jangan aja yang berpikir lagi jangan posting yang seperti itu gitu loh. Jadi enggak usah enggak usah misalnya uh, bersikeras gitu. Ini kan ini kan memang begitu orangnya gitu. Ya udah kalau memang di itu ada orang yang dada jangan kirim gitu ya sudah pasti nggak lolos itu ya jadi snack video itu nggak akan nggak akan cek oh ini adat ini apa ini apa nggak nggak akan itu nah kalau memang masih dirasa tidak ada yang salah dengan video itu ajukan feedback lewat email kalau belum tahu emailnya tanya ke cm-nya ya. jadi segala sesuatu yang nggak ngerti coba tanya ke cm-nya cm itu digaji untuk itu jadi kita punya enam orang content manager atau cm yang tugasnya untuk itu, untuk memandu kawan-kawan semua, kalau ada yang belum mengerti, kalau ada yang melanggar, dan sebagainya. Jadi kalau Jadi ada kalau pertanyaan pertanyaan itu, tanya ke CM-nya masing-masing. Sudah dibagi, masing-masing punya CM masing-masing. Ya, Memang pukul rata dia, ininya. Aturannya memang pukul rata, dia nggak akan melihat itu, mau itu masyarakat adat, mau itu apa, mau itu apa, gitu bahkan untuk untuk visual nah, rokok, nah, untuk nah, visual nah, rokok pun nah, dan nah, nggak akan nah, lihat apakah ini beritanya uh, apa atau tidak bahkan bahkan pernah uh, teman uh, mamis kreator kalau nggak salah itu dia liputan liput liputan kuliner liputan kuliner tentang uh, minuman tradisional tapi karena anda orang yang merokok di situ langsung kena blokir gitu. Jadi dia nggak nggak ngelihat, ini kan liputan kuliner. Masa sih di gagalkan hanya karena rokok? Memang dia tuh nggak ngelihat apanya, dia ngelihat rokoknya itu gitu. Jadi dia nggak bakal ngelihat ini adatnya, tapi dia ngelihat telanjang dadanya gitu ya. Saya rasa tinggal diikutin aja aturannya, karena kita akan lama berdebatnya masalah itu. Saya sudah pernah bilang bahwa aturan di Snack Video ini lebih ketat dibandingkan Dewan Pers, ya. Aturan di sini lebih ketat, jadi kita tinggal ikuti. Mengapa saya bilang lebih ketat? Karena gini, karena untuk visual mayat saja di Snack itu ditolak visual mayat. Bandingkan dengan televisi di Indonesia. Nah, di Snack Video itu mayat itu baru boleh masuk video kalau sudah ada di kantong jenazah. Itu persis dengan standar di Eropa standar media di Eropa seperti itu. Mayat baru bisa ditayangkan kalau sudah masuk kantong jenazah. Nah, di TV-TV kita masih banyak tuh yang mau sekelihatan wajah dan segala macam. Nah, di snack video juga tidak boleh ada visual makam, kuburan dan sebagainya. Jadi hati-hati. Nah, visual menjijikan, misalnya gambar buaya dan segala macam. Kemarin itu ada juga yang komplain. Oh, buaya menyerang warga. yaitu itu di, ditolak oleh SNE karena itu dianggap menyeramkan dianggap uh, me, menyeramkan makanya dia ditolak. Nah, terus ada lagi di situ visual di pantai anak-anak. Kemarin dia komplain yang yang namanya pantai yang banyak anak-anak Karena gitu. Ya jangan jangan posting kalau gitu. Jadi yang berpeluang-peluang ditolak itu jangan diposting. Karena pasti akan ditolak. Percuma kita berdebat misalnya, "Lah ini kan di pantai, memang banyak anak-anak karena tempat wisata." masa di pantai nggak boleh ada anak-anak ya Seneng itu nggak ngelihat itunya dia ngelihat ada visual anak udah tolak sama dia gitu ya kalau kalau masih uh, merasa videonya itu tidak ada yang dilanggar udah ajukan feedback gitu kadang-kadang di kadang-kadang feedbacknya, feedbacknya diterima kadang-kadang feedbacknya ditolak gitu ya memang pukul rata semua itu dia nggak ngelihat alasan kecuali kalau kita ngirim email kita, kita ngirim email kita berikan alasannya tapi tidak semuanya akan diterima ya Memang seperti itu bertukar aturan di Snack Video ini bukankah sudah keluar dari kontrak pertama Apakah tidak teken kontrak lagi Biasanya tidak Biasanya tidak tidak eh, tidak ada kontrak baru. Kontrak baru itu kita hanya men, kita hanya me, melakukan satu kali kontrak seumur hidup. Jadi tidak ada kontrak baru. Peraturan itu, peraturan itu berubah. Nah, di kontrak itu juga ada kok disebutkan bahwa peraturan ini bisa sewaktu-waktu berubah. Harus kok di situ. Jadi tidak tidak ada yang dilanggar oleh sneak Video juga di situ. Di kontrak kita itu ada di situ yang bunyinya bahwa peraturan ini bisa sewaktu-waktu berubah. Soal ukuran 10K viral, perlu kita kritisi. Boleh dikritisi, tapi itu sudah sangat lumayan. Kawan-kawan yang baru bergabung ini beruntung karena sekarang 10K sudah viral. Kalau zaman kami dulu, itu 50K baru dianggap viral. Bahkan dulu pernah, pas pertama-tama kali ada itu, penghitungan bonus bukan viral, tapi like. Dulu itu minimal 500 like itu baru dapat baru dapat bonus dulu pas awal-awal ya. 500 like. Kemudian dibikin survei mau milih yang mana, mau milih like atau mau milih views. Akhirnya kebanyakan akun memilih views, makanya berubahlah ke views. Nah, views itu dulu 50k ya. 50k itu dulu baru baru mendapatkan bonus. Kemudian turun ke 20k. Nah, sekarang ke 10K justru bagus. Kalau masih mau dikritisi boleh, nanti sama-sama kita kritisi. Minta 5K dapat dapat bonus gitu. Boleh kalau cuma sekedar mengusul. Tapi kalau menurut saya sudah bagus. 10K dapat sudah bagus karena dulu 50K justru dulu lebih susah dulu. Sekarang justru lebih lebih gampang buat kawan-kawan yang baru bergabung 3 bulan terakhir ini, gampang. 10K sudah dapat bonus kalau dulu 50K itu. Ya. Ini dari TV Matagisme lagi. Kita kritisi karena disamakan saja dengan video-video yang hanya goyang-goyang. Kategori news ini terkait dengan kerja jurnalis dan tahapan-tahapan bergantung -tahapan jawabkan. Maka jumlah 10 kali untuk ini. Kalau tim snack Video justru menganggap kategori news ini gampang viral justru. Maka, makanya bonusnya juga setengah dari kategori lain. Justru, Kategori news ini yang dianggap gampang viral karena setiap hari dipantau dan di-up oleh tim Snack Video. Jadi, di setiap hari itu ada topik-topik tertentu yang di-up, yang di-up itu artinya yang di-boss, artinya yang difiralkan oleh Snack Video. Justru di kategori news ini yang banyak difiralkan oleh tim Snack. Makanya, bonus viralnya juga setengah dari kategori lain. Nah, kategori lain itu. Jangan cuma ngelihat kategori goyang, jangan cuma ngelihat kategori joget, tapi lihat juga kategori komedi, kategori film, kategori kuliner. Nah, kita di news kita bisa bikin 10 video sehari. Nah, bayangkan kalau yang kategori kuliner, dia harus dia harus makan 10 kali dalam dalam sehari baru bisa bikin baru bisa posting 10 video. Bandingkan dengan kategori komedi yang grup dia harus bikin 10 skenario dalam sehari untuk bisa posting 10, 10 video. Jadi disyukuri aja kalau menurut saya. Kategori ini, kita bisa bikin 6 konten itu gampang. 6 konten dalam sehari. Gampang. Bandingkan dengan yang uh, kategori kuliner. Yang kulinernya yang makan-makan, yang masak sendiri. gitu Kan ada itu kategorinya. Yang... Kategori rural food, kalau Anda belum tahu. Namanya kategori rural food. Dia itu kategori yang postingannya itu harus makan-makan yang dimasak sendiri di hutan atau di desa. Itu kategori rural food. Nah, itu mereka itu mesti meluangkan waktu beberapa jam sehari untuk rekaman, untuk syuting, mengeluarkan biaya untuk membeli alat-alat, untuk dimasak dan sebagainya dan itu mereka cuma bisa posting satu sekali masak satu video. Kalau dia mau bikin lagi yang lain dia harus syuting lagi satu lagi. Nah, bandingkan dengan kategori news yang dengan gampang bisa membuat 6 berita dalam sehari gitu. Jadi justru disyukuri ajalah news ini seperti itu ya. Maka makanya di Sistem baru ini hanya kategori news yang bonus viralnya itu hanya 50% dibandingkan dengan kategori lain. ya. Karena dianggap kategori news ini justru peluang viralnya lebih tinggi dibandingkan kategori lain. Karena setiap hari ada Tim Snack Video yang memantau berita-berita terhangat dan mengecek konten-konten yang diviralkan. Jadi bukan viral secara secara manual dari dari sistem tapi diviralkan di app istilahnya di di bos dan setiap hari ada permintaan konten-konten untuk diviralkan nah kalau kita me mengikuti konten-konten uh, yang diminta itu ya mudah mudahan pasti ada yang viral meskipun tidak semuanya ya dan untuk info saja untuk satu topik untuk satu topik hot isu itu hanya akan ada dua atau tiga video yang akan viral. Jadi kalau sudah rame main di situ, sebaiknya enggak usah ikut. nggak bakal viral lagi kalau sudah ada dua atau tiga yang viral. Misalnya, isu apa hari ini? Misalnya, isu, isu pernyataan Mahfud MD tentang apa? Di eh, podcastnya di Corbuzier yang mengatakan di sempat pura-pura nangis. Apa nelpon ke komponen segala macam? Nah, itu kalau kita bikin, ternyata sudah ada yang dua atau tiga yang viral sebelum kita. Ya kita nggak bakal kebagian lagi, gitu ya. Memang seperti itu ininya sistemnya. Oke, lanjut lagi. Suara saya ada, ada, bang. Okay. Ada aman, bang. bang. Ini faktor ini. nanya suara dia. Suara saya belum saya kasih karena masih dua tahun lagi pemilu, suara masih disimpan. Nah ini. Jurnal kilat, bang, kalau followers sudah 10k, tidak berlaku lagi yang itu, sudah berubah. Sekarang basic fee itu semuanya pukul rata 50 puluh dolar dan syaratnya adalah memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya ya itu ya syaratnya ya kalau bulan Juli kemarin kita punya tiga video viral berarti di bulan Agustus untuk gaji bulan Agustus yang diterima September nanti kita sudah punya basic pay 50 puluh dolar memang eh, rugi kawan-kawan yang baru yang baru saja mendapat Follower 10K bulan ini rugi karena nggak sempat lagi menikmati basic fee 120 dolar. Ya. Kawan-kawan yang baru mencapai 100K followers snack juga rugi karena tidak sempat lagi menikmati 220 dolar. Gitu. Karena mulai Agustus semua basic fee itu maksimal 50 dolar. Ya. Tidak ada lagi yang di atas 50 dolar. Dan itu syaratnya memiliki 3 video viral di bulan sebelumnya. Jadi seluruh akun yang ada itu tidak ada lagi yang berstatus kreator dan PTelen. Seluruh akun sekarang statusnya partner, ya. Nah, jadi partner-partner ini menerima 50 dolar sebulan dengan syarat memiliki tiga video viral di bulan sebelumnya, ya. Jadi untuk gaji bulan Agustus yang sedang berlangsung saat ini itu dihitung dari hmm? ada nah, video, video, video viral di bulan Juli. ya. Jadi kalau bulan Juli lalu memiliki 3 video viral atau lebih, berarti di gaji Agustus dia sudah menerima basic fee 50 dolar. Nah, basic fee 50 dolar itu syaratnya minimal memiliki 15.000 day dan diterima di bulan Septembernya. Biasa. Oke lanjut saja pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat dulu. Tapi sebelumnya eh, saya bagikan link ini dulu ya, link door price. Ini saya kirim ke. Nah ini link door price, jangan salah nomor, jangan salah nama e-wallet. kalau dana tulis dana, kalau ovo tulis ovo ya. Kalau bank tulis nama banknya. Baru kemudian tulis uh, nomor ovo-nya, nomor dananya atau nomor Gopay-nya atau nomor shopee nya Kalau bank tulis nomor rekeningnya ya. Nah, uh, lanjut lagi. Eh uh, Mana? Gaji Agustus itu nanti diterimanya bulan September. Sebentar, oh, oh ya lanjut lagi pertanyaan dulu ya. Kemarin saya buat video asli dua kali bagaimana langsung, tapi dua-duanya tidak lulus itu kenapa? Coba kirim linknya Biar kita cek kenapa. Kalau nanti ada yang begitu-begitu ke CM-nya tanyanya, ya. First hand tidak lolos. Ya, banyak kemungkinan misalnya ada anak atau ada visual orang merokok atau apalagi ya yang bisa membuat tidak lolos. Uh, atau tidak ada tidak ada tulisan apa-apa di deskripsi itu juga bisa membuat lolos atau ada hashtag FYP banyak itu kemungkinannya harus harus kita cek dulu itu baru ketahuan video tentang banyak kutu di rambut nah itu menjijik, bisa masuk ke menjijikan. ya bisa masuk ke menjijikan nanti itu sangat besar peluangnya ditolak ya sebaiknya jangan diposting Link sudah ada, silahkan diisi. Nah, mano, haduh, di bawah tuh di kolom chatting, coba cek. Nah, nah ada cara agar video viral. Nah, oke, okay. ini yang akan kita pelajari. Memang baru nak ngisi linknya ya. Hmm. Kalau video sering gagal atau ditolak, berisiko. Iya, berisiko. Jadi, usahakan jangan sampai lebih dari enam 6 dalam sebulan ya video yang gagal atau ditolak ya. Sang, sabar ya jangan lebih dari enam. 6 nah, kalau lebih dari enam tuh bahaya bisa membahayakan akunnya ya jangan lebih dari enam. 6 ya di pusat kreator masih 15 tadi kita sudah kontak juga dengan tim snack video lagi dicek lagi sama tim it-nya ya ditunggu aja Bang sorry Bang tadi lupa denger yang lebih dari enam apa Bang? Yang gagal sama yang ditolak. Jadi video yang gagal, video yang ditolak, video yang tidak terkait dengan kategori itu jangan lebih dari 6 dalam sebulan. Misalnya video kita joget-joget nih atau video anak kita ulang tahun atau video video istri ulang tahun atau video apa gitu yang nggak ada kaitannya dengan berita. Nah, itu Digabung dengan yang gagal, digabung dengan yang ditolak, digabung dengan yang di-private, itu jangan sampai lebih dari enam dalam sebulan. Ya, bisa bahaya akunnya itu. Kalau lebih dari enam, bisa di cut tanpa pemberitahuan. Ya, grafik pasti yang lama. Nanti ini lagi di kita, lagi berkomunikasi terus dengan tim snack video. Itu bukan hanya di Aurora, di semua agensi seperti itu. Itu juga jadi uh, jadi pertanyaan akun-akun lain di akun lain juga. Nah, jadi bukan cuma di kita masalah itu. Nah, ini bagus nih. Dari Pak oh, Unto. Uh, sampai saat ini, nggak nah, ada. Jadi makanya kita sangat tidak, tidak. Uh, sangat sangat wanti-wanti kepada kawan-kawan jangan membuat video hoax karena segala sesuatu yang terkait dengan Pak, uh, yang keluar, pemberitaan yang kawan-kawan buat itu tanggung jawabnya yes. ada di kawan-kawan ya sampai sekarang sih setahu saya snack video tidak menyiapkan kuasa hukum karena apa karena snack video bukan media ya kawan-kawan semua harap maklum snack video itu bukan media Snack Video adalah perusahaan aplikasi, ya. Jadi dia bukan media. Kalau dia media, nggak. Kalau dia media, dia nggak perlu bantuan kita untuk membuat konten. Snack Video itu perusahaan aplikasi. Nah, medianya justru kita, medianya justru kawan-kawan semua. Jadi akun kawan-kawan itu itu sama dengan media itu statusnya. Maka pada saat akun tersebut bermasalah, maka yang menanggung resiko adalah si pemilik akun itu sudah terbukti di akun rakyat jelata masuk penjara makanya hati-hati makanya saya selalu bilang bahwa kita cerewet mengingatkan itu bukan bukan karena videonya nanti enggak dibayar segala macam bukan bukan hanya itu tapi jangan sampai kamu masuk penjara ya kita enggak kita memperingatkan itu bukan karena nanti karena kemarin seakan-akan kita memperingatkan itu takut videonya nggak dibayar. Kita nggak takut, bukan bukan takut nggak dibayar, takut kamu masuk penjara. Karena ada undang-undang ITE yang menjerat. Kalau kawan-kawan kerja di media, itu undang-undangnya masih undang-undang pers. Tapi kalau di konten kreator seperti ini, itu tidak termasuk yang, di, yang difasilitasi oleh undang-undang pers. Jadi kawan-kawan itu nanti kalau ada yang menggugat pasti larinya kayak undang-undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan atau penjamaran nama baik, undang-undang ITE, kasihan kawan-kawan. Nah makanya saya selalu mengingatkan kalau ada nemu yang hoax yang apa, itu masalahnya bukan bukan kayak kemarin tuh ngotot apa segala macam, yang ngotot silahkan ngotot tapi kalau kamu harus penjara siapa yang rugi? maksud saya kalau memang salah salah aja gitu nggak usah apa kita bukan bukan karena merasa jangan jangan jangan merasa kita kasih peringatan itu merasa rezekimu kita hilangkan bukan kita menjaga kamu agar jangan masuk penjara ya masa satu video dibilang menghilangkan rezeki orang berapa sih dapatnya dari satu video kayak kemarin itu ada yang Luhut Panjaitan bilang mendukung eh, Agus Arianto. Itu jelas-jelas itu video Luhut tahun 2021, waktu dia mendukung pemberantasan mafia obat. Nah, cuman di media sosial, si akan-akan itu eh, dukungan Luhut untuk penuntasan kasus Brigadir J. Dan itu udahlah salah dikutip pula sama akun-akun kita. Nah, hari ini ada lagi yang melakukan gitu. Udah ramai kemarin kita bahas. Hari ini ada lagi yang mengutip lagi dengan alasan ada di Tribun News. Ya, Tribun News itu media. Dia kalau dia nanti kena gugat dia bisa. Dia perusahaan media, perusahaan pers punya punya kuasa hukum. Ada yang bela. Nah kalau kita kan kena. Yang bela siapa? punya duit untuk bayar pengacara, itu maksudnya. Jadi bukan bukan karena masalah nggak bakal dapat fee segala macam, bukan bukan bukan sesederhana itu masalahnya. Masalahnya ini masalah masalah delik hukum. Makanya saya selalu sarankan hindarilah membuat konten-konten yang bisa bermasalah dengan hukum. Konten-konten yang bisa bermasalah dengan hukum itu misalnya konten-konten yang e, menuduh seseorang. Nah gitu Misalnya si A menuduh si B. Nah itu hati-hati. itu ya Atau misalnya e, ada warganet yang memposting kejelekan kejelekan sesuatu. Nah itu hati-hati. Misalnya tentang e, makanan yang tidak enak atau makanan yang kena lalat, makanan yang kena apa, segala macam. Itu hati-hati. Karena itu tuduhan sepihak. Jangan sampai nanti si pemilik warung, si pemilik toko komplain. Kena gugat. Nah, juga pernyataan-pernyataan yang menyudutkan seseorang. Itu hati-hati juga. Misalnya ada toko A, dia kemudian membuat pernyataan begini, menyudutkan seseorang. Itu hati-hati. ya Meskipun yang kalian kutip itu, misalnya pernyataan Denis Siregar, ya Denis Siregarnya aman, nggak bakal kena penjara. Kalian yang kena penjara nanti, gitu. Meskipun misalnya pernyataannya pernyataan Ade Armando, Denis Siregar yang yang sekeras apapun ngomong nggak bakal kena penjara, gitu. Atau nah, kalian kutip, nah kaliannya nanti yang disasar oleh orang yang nggak suka itu, gitu. Karena mereka tahu Deni Siregarnya nggak bisa dipenjara. Kaliannya nanti yang di yang diadukan gitu. Ini saya bagi lagi link link nya bagi yang belum. Oke ya jadi tim kuasa hukum setahu saya belum ada dari eh, dari snack video karena snack video memang bukan perusahaan media ya snack video itu adalah eh, perusahaan aplikasi ya. lanjut lagi kalau snack together nggak nggak di, dihitung ya snack together itu masuk ke kolom gagal karena dia sudah dibayar terpisah bukan karena gagal karena jelek gitu yang dimaksud gagal tidak boleh lebih enam itu gagal yang kualitas buruk kalau gagalnya karena snack together mah tidak dihitung itu kan itu kan bukan bukan video reguler yang dimaksud itu adalah video reguler. Kalau snack together itu makanya dia masuk ke kolom gagal karena dia sudah dibayar, sudah dibayar terpisah. Jadi agar nggak nyampur ke hitungan yang reguler, dia dipasukkan ke kolom gagal gitu. Bukan karena dia gagal itu snack together itu. Lanjut ya, ya betul. Yang dimaksudkan gagal itu adalah video-video yang ditolak, yang jelek, mutunya. Yang tidak berkaitan dengan uh, kategori itu, yang dimaksudkan video-video gagal itu, kalau yang snack together itu gagalnya karena dia sudah dibayar gitu loh. Sepuluh k berat banget, perlu 8 k sudah berhenti ya. Dulu 50 k minimal, sekarang udah, udah syukur itu turun ke 10 k. Kalau mau turun lagi nanti kita. Usulkan ya. Lanjut. Ya betul. Karena kita bukan perusahaan pers. Jadi akun kawan-kawan itu adalah media milik kawan-kawan. Nah jagalah kualitasnya, jagalah keberlangsungannya, jangan, jangan, sampai, eh, jangan sampai bermasalah dengan hukum. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terakhir untuk akun kreator kalau ngirim tiga pilar, nggak ada lagi kreator, Pak, Bu. Ya, saya tegaskan ya, mulai 1 Agustus tidak ada lagi kreator. Tidak ada lagi pet Semuanya statusnya partner. ya. Semuanya statusnya partner. Semuanya menerima basic fee 50 dolar jika memiliki tiga video viral di bulan Juli. Kenapa direkap gaji kemarin belum masuk? Karena rekap gaji kemarin gaji Juli. Gaji Agus kan nanti di bulan September terimanya. Syarat basic fee minimal 3 video viral. Apabila yang viral cuma dua video, maka dapat fee viral enggak? Kalau fee viral, dapat yang enggak dapat itu basic fee. Ya, kan sudah jelas itu. Syarat menerima basic fee di bulan Agustus adalah punya tiga video viral di bulan Juli. Kalau di bulan Juli cuma dua video viral, berarti dia tidak menerima basic fee di bulan Agustus. Tapi kalau... Di bulan Agustus dia punya video viral, ya tetap dibayar. Di viral bulan bulan Agustusnya tetap ada, yang nggak ada itu basic fee-nya karena di bulan Juli videonya cuma dua, gitu. Makanya usahakan di bulan Agustus ini usahakan minimal tiga viral agar di bulan depan di bulan September sudah menerima tiga ya eh, sudah menerima basic fee, gitu ya. Ada yang belum paham lagi tentang basic P ini? Coba hidupkan uh, audionya kalau mau bertanya. Oh ya yeah. buat aman. kawan ya coba. Aman-aman mengerti aman. paham. Oke. Okay. Buat kawan-kawan Padang, saya dan Mayor Odang akan ke Padang tanggal 20 dan tanggal 21. Kita akan mengisi pelatihan konten kreator di UNP, di Fakultas Olahraga Universitas Negeri Padang. Nah, kita di sana tanggal 20, tanggal 21, bagi kawan-kawan Padang yang ingin konsultasi atau ingin sekedar silaturahmi, silakan kontak kami nanti di sana. Kita bisa ketemu apakah itu nanti di UNP-nya atau di mananya nanti ya? Tanggal 20 dan tanggal 21. Lalu, Andui. lalu di tanggal 25 puluh eh, saya dan Mames Kreator itu akan berkunjung ke Palembang. Jadi kawan-kawan Palembang nanti boleh juga kita eh, ketemu Rahmi Tinggal diatur aja nanti eh, bagaimana bagaimana pertemuannya ya. Nanti tanggal tanggal dua puluh di Padang. Tanggal 25 di Palembang. Nah, untuk kawan-kawan di kota lain, mudah-mudahan kita bisa uh, roadshow dalam uh, beberapa waktu berikutnya. Ya, basic fee 50 dolar, Pak. Basic fee 50 dolar, 50 dolar itu berapa? Kalau di snack video dia menggunakan sistem uh, kurs tengah ya, kan ada kurs jual, ada kurs beli. Nah, kurs jual biasanya uh, kurs kalau banknya ngejual ke kita, nah, biasa biasa rendah itu. Nah, kurs beli kalau kita yang beli biasanya tinggi. Nah, kalau di uh, snack video pakai kurs tengah, kurs tengah itu adalah kurs jual tambah kurs beli bagi dua. Nah, untuk lebih mudah itu tinggal cek di xe.com xe.com kalau mau tahu 50 dolar itu berapa ya kalau saya cek kalau saya cek hari ini kalau saya cek per hari ini 50 dolar itu ada di angka 733.721 ya 50 dolarnya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh iya, ini ada uh, kemarin yang disampaikan oleh Snack Video tentang peluang-peluang uh, viral ya, peluang viral. Nah, ini yang kemarin juga kita bagikan di grup Telegram. Nah, ini adalah uh, peluang video viral rata-rata per bulan. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Kalau kawan-kawan eh, mengirim mengirimkan 19 video dalam sebulan, nah itu setelah dihitung oleh tim Snack Video dari semua akun yang ada, itu jumlah video viral mereka itu antara 0 sampai 2 video. Artinya peluang viralnya itu hanya 1,2%. Nah, Sementara akun-akun yang mengirim 37 video itu mereka memiliki video viral 3 sampai 8. Artinya mereka memiliki 18,65% untuk viral. Nah, akun-akun yang mengirim video rata-rata 44,8 video dalam sebulan, mereka punya video viral itu antara 9 sampai 15 video viral, yang artinya mereka memiliki persentase 35,17 persen, dan yang mengirim video rata-rata 51,9 video dalam satu bulan, mereka punya video viral antara 16 sampai 20 video, artinya video viral mereka itu 47,9 peluang viralnya, dan akun-akun yang rata-rata mengirim 99 video dalam sebulan artinya tiga per hari ya tiga per hari mereka memiliki viral di atas 20 video viral dan artinya itu 51,16 enam persen nah jadi pertanyaan tadi yang bertanya Bagaimana cara membuat video viral caranya adalah posting sebanyak-banyaknya ya hanya itu caranya untuk membuat video viral postinglah sebanyak-banyaknya jadi kalau misalnya hanya posting satu sehari artinya 30 video sebulan itu viralnya itu hanya 0 sampai 2 video sebulan ya. Kalau mau viralnya itu tiga video sampai 8 video sebulan, postinglah minimal 37 video dalam sebulan. Tapi ini rata-rata video bulanan loh. Jadi harus konsisten. Jangan misalnya bulan ini 37 video, bulan depan 0, bulan depannya 37, itu nggak enggak terima, tapi ini yang rata-rata bulanan, ya. Nah, coba kalian hitung rata-rata bulanan kalian berapa? Coba dihitung. Nah, coba naikkan bulan ini, ya. Kalau misalnya rata-rata bulan kalian masih di bawah 37, coba hari bulan ini genapkan ke 37 agar jumlah viralnya itu bisa tembus 3 sampai 8 video viral gitu, ya. Jadi jawaban jawaban untuk pertanyaan bagaimana cara membuat video viral adalah perbanyak posting video, cuman itu caranya ya, perbanyak posting video. Nah di sini sudah jelas di sini diperlihatkan hasil dari video viral akun-akun selama bulan Juli kemarin, ya, akun-akun yang memiliki viral. 3 sampai 8 itu adalah akun-akun yang rata-rata memposting 37 video dalam sebulan. Jadi kawan-kawan, seperti yang dulu pernah disampaikan dalam pelatihan yang waktu itu mayor orang dan mana berita yang menyampaikan kalau bisa enam sehari posting agar dalam sehari ada minimal satu video viral dalam sehari. Berarti nanti ngejarnya itu 6 ada 30 video nah kalau kalau kita cek di sini masuk akal kenapa kalau enam sehari berarti kan dalam satu bulan kan enam kali tiga ya 180 video dalam sebulan nah artinya enam sehari itu e, bisa ngejar 30 video viral kalau misalnya ngejar satu sehari nah ini masuk akal sama dengan hitungannya snack video kalau di sini mereka yang posting 3 yang posting tiga sehari itu viralnya di atas 20 dalam sebulan ya jadi sebetulnya konsep ini sudah lebih dulu ditemukan oleh mayor orang dan mana berita sebenarnya ya dan konsep ini sekarang dipakai di semua agensi ya nah, kita sudah menemukan ini tahun-tahun yang lalu nih ya minimal posting 6 enam sehari Nah, kalau masih belum percaya boleh dites selama satu minggu Coba kalian tes selama satu minggu posting 6 sehari nah, cek berapa yang viral nanti gitu Nah mungkin kawan-kawan ada yang udah coba eh, kawan sitikinfo.com info.com udah nyoba kayaknya Bagaimana pengalamannya mencoba mengirim banyak video dalam sehari itu ada Mas Galuh nggak Nggak ada. Ada yang berpengala ada yang punya pengalaman enggak dengan uh, memposting 6 sehari? Anto, Anto tuh terpantau, Edi. Ah. Terpantau. Halo, halo. lagi joget dia. <laughs> ya ya kalau bicara Probabilitas ada benarnya juga Karena uh, selama setahun uh, Hampir setahun lah Saya ikut memang uh, Justru ketika Jumlah uploadnya Agak menurun Memang pengaruh pada probabilitas viral Jadi itu udah uh, sempat saya bandingkan Juga Bang Dian waktu uh, Sebelum uh, dalam tanda kutip Ngandelin basic fee followers hmm. Itu memang justru Uh, uh, waktu itu saya justru bisa mendapatkan lebih dari yang basic fee-nya masih 30 dolar, hmm. gitu ya karena intensitas uploadnya memang lebih, lebih tinggi dan sebenarnya kalau bicara algoritma ini juga sama terjadi uh, di Google atau di internet jadi secara kuantitas itu memang uh, salah satu faktor menentukan bagaimana kalau di Google itu pembaca dan kalau di media sosial video itu ditonton atau masuk ke halaman trending. Jadi ini salah satu faktor penting juga sebenarnya selain kualitas konten. Ya. Jadi kalau saya bilang probabilitas ini betul salah satu faktor kemungkinan yang uh, cukup tinggi kebenarannya. Paling gitu bang Lin. Iya. Oh tapi tetap jaga kualitas ya kayak yang ditanya oleh warganet.id ini. Jadi meskipun kita memburu kuant kuantitas, tapi tetap jaga kualitas, ya. Gak, ja, berarti ngejar banyak video membabi buta, jangan, ya. Jangan, jangan membabi buta. Nah itu juga, bang Len, kalau emang asal upload hmm. tanpa mem mem apa, memikirkan konten kualitas itu kadang justru berbanding terbalik bisa ya. menjadi zong karena ada report juga ada ya. uh, di-ban atau dihapus dan segala macam malah zong juga. Jadi dua faktor itu juga penting. Iya. Hati-hati kawan-kawan. Jadi kalau misalnya videonya itu banyak yang dislike, yang yang ngeklik yang gambar jempol ke bawah, itu hati-hati kalau sampai itu yang dislike itu ratusan, itu bisa kena blokir videonya. Ya. Jadi benar-benar jaga kualitas juga jangan hanya ngejar kuantitas. Nah, dari Wawan Hendrawan, apakah basic P di bulan ini aja. Itu untuk berikut-berikutnya. Jadi basic P Agustus wajib punya 3 viral di bulan Juli. Basic P September wajib punya 3 viral di bulan Agustus gitu, ya. Jadi basic P di bulan di bulan berjalan itu minimal punya 3 viral di bulan sebelumnya gitu. Terus itu nanti. Jadi set jadi daripada kita pusing mikirin itu mendingan pikirin bagaimana agar minimal tiga viral bulan ini gitu aja. Agar bulan berikutnya sudah pasti dapat 50. Jadi nggak usah dipikirin dapat berapa ya dapat berapa ya gak usah gitu. Pikirin aja pokoknya saya harus minimal punya 3 nih bulan ini gitu. Kalau udah punya 3 udah aman. Minimal 50 dolar dalam sebulan itu sudah di tangan ya. Aku pengen dong selfie sama mamis kreator i gemes Datanglah Mas Bina ke kunciran. dekat kok dari Karawaci kekunciran. Siap bang, siap. Ya. Ada di kunciran tuh tiap hari. Semoga tanggal 25 udah gajian ya. Oke. Okay. Oh ya, oke. Ini Yunyer sudah coba. Dia sudah coba ngirim yang 6 video per hari. Banyak yang viral, 10K sampai 30K. Tapi belum dihitung karena akun baru. Semangat, ya. ya, minimal minimal buat buat ini dulu, buat buat pemanasan, buat nanti di bulan keempat, ya. Karena akun 3 bulan memang dia nggak perlu tiga viral, dia langsung otomatis dapat 50 dolar. Tapi eh, tapi itu nggak apa-apa buat uh, buat ini nanti buat pemanasan di bulan keempat.